Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di dalam tajangan sebuah video di channel youtube bonsai saya oke sahabat e, pada video yang lalu saya pernah bercerita sedikit tentang rencana saya yang akan memanfaatkan limbah dari air kolam nila sebagai tempat e, memelihara ikan lele. Dan itu pun karena banyaknya saran dari teman-teman yang e, kebetulan berjualan makanan di daerah saya Agar saya berbudidaya ikan lele juga selain e, berbudidaya ikan nila Akan tapi mohon maaf ya sahabat ya e, Untuk ikan lele di sini saya hanya sekedar memelihara bukan berbudidaya Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas saran dan masukan dari rekan-rekan atau dari teman-teman yang telah eh, menyarankan agar saya berbudidaya ikan lele. Akan tetapi eh, di sini saya mohon maaf mengapa saya mengistilahkan pemelihara bukan berbudidaya. Dikarenakan untuk ikan lele yang saya pelihara di sini hanya sekitar pemanfaatan dari limbah kolam nila, agar airnya tidak terbuang sia-sia begitu saja, ya sahabatnya. Jadi, saya tidak membuat sebuah target, berapa waktu atau bulan saya dapat memanen dari ikan lele tersebut. Itu terkait dengan nilai jualnya serta harga pakan yang. Cukup lumayan mahal Di daerah saya Sahabat ya Oke sahabat Bagi sahabat yang sependapat dengan saya Juga sahabat-sahabat yang kurang Sependapat dengan saya Silahkan tulis komentarnya Juga Bagi sahabat yang belum subscribe subscribe, Like serta bunyikan Tanda loncengnya agar tidak ketinggalan Apabila saya mengunggah video-video Yang baru baik di dalam saya bergonsai juga berbudaya ikan dan adakalanya saya mengunggah video uh, tentang tempat-tempat uh, wisata yang ada di daerah Pakcitan yang tentunya cukup menarik cukup menantang untuk sahabat kunjungi Oke sahabat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh